Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian di sana semua? Semoga baik-baik saja dan sehat selalu. Kembali lagi ya sama Deddy Manis. Oh ya, kali ini saya mau bahas itu soal channel saya dipublikasikan atau enggak. Itu saya. Memang tidak tahu masalah setting Bagi yang itu Gak paham Saya minta maaf ya Kepada semua teman-teman saya dimanapun Anda berada Dan soal itu Subscribe Saya itu setiap hari Hilang itu karena Uh, dari itu hp nya sendiri karena kadang-kadang pas lagi lihat video uh, ada telepon lain masuk mesti itu subscribe nya mesti kurang kurang kalau enggak lima setiap nonton video kalau enggak habis itu mesti itu uh, subscribe nya mesti hilang terus uh, kalau orang komen itu sepan hilangnya satu tapi kalau pas nonton video enggak habis itu hilangnya mesti kalau enggak 7 mesti 6 mesti 5 tapi enggak apa-apa sih kalau uh, penyelesaian yang hilang yang penting uh, saya uh, jangan sampai uh, sepam di orang lain gitu jangan sampai menghilangkan subscribe orang lain kalau di uh, channel aku memang itu salah setting atau apa saya nggak paham setiap nonton video nggak dua asinya panjang itu nggak habis kadang-kadang kan ada telepon masuk itu kalau di whatsapp enggak apa-apa tapi kalau uh, yang telepon dari lain itu otomatis langsung mati langsung hilang kadang juga wah itu kadang oh, YouTube-nya lagi ada problem lagi lihat itu mati sendiri itu juga hilang tapi nggak apa-apa sih kalau saya mah biarin aja yang penting oh, jangan sampai merugikan orang lain karena saya passwordnya hilang oh ya bagi teman-teman yang baru mohon berksabel ya, karena saya itu uh, cek satu persatu dan nonton videonya itu uh, durasinya harus sampai full sampai uh, habis kalau nggak habis, bukan punya orang lain yang hilang tapi itu subscribe saya mesti tiap hari nah, tapi enggak apa-apa yang penting saya tidak merugikan orang lain ya, terima kasih pada teman-teman saya yang baik hati yang sudah mengingatkan soal setting juga uh, dan terima kasih banyak atas dukungan kalian semua ya. yang sudah bergabung di channel saya saya doakan semoga senantiasa diberi kelancaran rezikinya amin Uh, oh ya udah dulu ya teman-teman video kali ini cukup sampai di sini saja uh, Simak video selanjutnya Bila ada salah dan kekurangan dari diri manis Mohon dimaafkan ya uh, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye bye